Back to my Kembali lagi nih di segmen terbarunya channel aku ini ramai yaitu Flash Info ya channel yang punya segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia. Berikut aku mau terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton channel aku aku bener-bener terima kasih ya sama kalian. Thank you banget terus support apalagi yang dari awal-awal nonton. Terima kasih banyak ya sebelum kita mulai aku mau minta tolong sama kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah nih guys ya tombol merah yang ada di bawah ya tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ini penting banget nih guys biar kalian gak ketinggalan uh, informasi terbaru dari aku guys jadi kalau misalnya aku ngupload video baru kan twing langsung ada tuh channel aku masuk di notifikasinya kalian jadi kalian harus klik juga belnya terjangan lupa juga share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian ke keluarga kalian biar mereka juga tahu informasi yang satu ini. Kalo saya sorry takut udah dules, sorry Dunia maya lagi dibikin heboh nih guys, sama si rapper yang satu ini. Sebut saja dia Lil Uzi. <tuh> Gimana enggak nih guys? Jadi dia ini tuh cinta banget sama yang namanya diamond guys Dia cinta banget sama yang namanya berlian Emang kenapa sih? Apanya sih yang, yang bikin heboh apaan? Kan semua orang tuh pasti suka sama berlian kan maksudnya Karena berlian itu ya uh, perhiasan yang paling wow lah gitu kan Perhiasan yang nggak bisa dibilang murahan gitu kan Emangnya kenapa bisa bikin heboh? Tahu nggak sih kalian guys? Jadi si Lil ini menggunakan berliannya bukan untuk perhiasan biasa guys, melainkan dia menggunakan berliannya untuk ditanam di bagian wajahnya yaitu di jidatnya guys. Kalau mau suka sama sesuatu tuh jangan terlalu oh, gimana, ya? Ya, gimana? Ya gimana ya kok Ya agak eh, sih, bukan agak nyeleneh emang nyeleneh ya kan? iya kan guys. Jadi tuh uh, dia taruh apa uh, berlian di di dia. Entah apa yang dipikirkan sama si Lil ini untuk. Oh, gue tau gue Mungkin mungkin dia mau pamer sama orang kali ya soalnya kalau misalnya cuman di tangan itu kan cuman apa hal biasa aja gitu kan hal biasa aja gitu kan nah dia tuh mau coba sesuatu yang baru gitu jadi dia tanamin berliannya dia di jidatnya dia guys nah usut punya usut nih guys informasi yang aku dapetin nih guys berlian yang dia tanamin di jidatnya dia itu bernilai 24 juta US dollar guys wow by the way aja ya hajar banget malah itu kalau misal di rupiah ini guys setara sama dengan 334 miliar guys wow think about me tiga ratus miliar guys sumpah dia tuh mau pamer banget sumpah nih di, di, di atas sini di, kan dipasang lihat nih wow wow wow lihat nih Nih, aku punya permata. Nih, harganya 334 34 Lihat. Hey. Nih. <laughs> <laughs> tingkat rasa mau narsis dan kepamernya tuh udah ini banget. Oh. <laughs> Bisa kalian bisa beli berlian seharga 334 miliar, kalian mau taruh di mana, guys? Mau ditaruh di jidat juga, mah, atau di sini, kan, di gigi? <laughs>